Jangan lupa subscribe channel Youtube Bambang Esa Putra. Jangan lupa like dan komen ya guys.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 Oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Berjumpa kembali di channel youtube Bambang Isaputra Oke okay, jadi guys di kesempatan kali ini Alhamdulillah ya channel Bambang Isaputra masih di kota Lampung Tengah ya guys ya. Uh, tepatnya ada di daerah Merapi guys Kecamatan Siputi, Mataram guys Gimana keseruannya? Uh, pada malam hari ini kita berada di suatu lapangan ya Tempatnya ada di suatu lapangan bola kalau gak salah Nah ini ada su suatu pasar malam ya uh, Kita akan berburu kuliner guys ya Jangan lupa yang baru menonton channel ini Silahkan like, komen, dan subscribe ya Bisa dilihat itu Oke okay, kita berburu kuliner ya Ayo kita berburu kuliner apa ya Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan komen. Kita jalan yuk. Oke, okay. okay, kita jalan guys. Gimana nih? Kayaknya sebelah sana ya. Sana aja. Oke, okay, yuk. <tuh> Oke okay, guys, bisa dilihat. Uh, ini berbagai macam kuliner guys. Uh, Di antaranya yaitu... Uh, apa ini saw, berbagai uh, macam sosis ya. Bisa dilihat ini berbagai macam sosis bisa dilihat uh, berbagai macam sosis guys. Wow. Mantap guys. Ini aneka macam sosis guys. Ini ada yang gede, ada yang Nah, ini ada yang gede guys bisa dilihat. Wow. Jadi buat teman-teman ya, uh, warga Lampung silahkan aja datang dan saksikan acara pasar malam yang ada di uh, Lapang Seputi Mataram guys. Tempatnya ada di Lampung Tengah ya, banyak lembu Tengah. Nyari yang gede guys, bisa dilihat. Wow, kita berburu kuliner ya guys, di sini guys. Wow, ini mozzarella ya bukan? Iya, mozzarella. Mozzarella. Yuk kita lanjut ke sana lagi. Kita berburu uh, suatu makanan. Ah ini, eh hey, ini siapa namanya? Enggak tahu. Lu kok enggak tahu? Ih, tahu. <laughs> namanya siapa? Lalala. Namanya Lalala. Lalala kasih berapa? 4. Bat. Bat, SD batas deh. Seru gak? Seru, Seru Janun, Janun sih. Seru sih. Jalanan banyak ya di sini ya? Asik ya? Sekamunya enggak ya? Itu apa namanya, Kak? Itu apa namanya? Laker. Oh, Oke, okay, thank you Lalala. Kita lanjut perjalanan lagi, guys ya. Jadi adalah salah satu warga ya, yang mungkin lagi menikmati liburannya. Kita lanjut ke kuliner lagi. Oke okay guys, kita lanjut ke kuliner apa ini? Oke. Okay. Oke, okay, bisa dilihat. Ini apa ini? Ada salah satu otak-otak ya? Otak-otak guys. Bisa dilihat. Wow. Ada satu jajanan kuliner guys, street food. Kali ini kita nggak street food ya. Hmm, salah satu mata uh, mata dan aneka pentol ya yang ada di pasar malam. Tempatnya ada di uh, Seputih kecamatan Siputi Mataram. Kampungnya, Mataram. Ke, kampungnya kampung Sari Mataram. Tempatnya ada di lapangan bola kaki. Lapangan bola kaki guys. Oke okay, kita lanjut lagi guys. Wow. Tetap bisa dilihat banyak aneka permainan, guys. Wow, luar biasa! Tetap kita kemana? Oke, kita lanjut lagi, guys. Kita lanjut lagi. Ini juga ada satu makanan ya bisa dilihat banyak makannya guys. Wah itu banyak makannya ada tahu bakso crispy. Nah ini ada juga permainan anak-anak guys bisa dilihat tidak hanya makanan ya dan wahana yang untuk dewasa, namun ini juga ada anak-anak guys. Uh, apa ini? loncat-loncat ya bisa dilihat itu ada kinjer angin guys Wow cerain guys ini luar biasa ya guys uh, pasar malam kali ini luar biasa uh. oke okay, kita lanjut ke itu ya ke apa ini uh, Serba 35 aja. ada es krim guys ada es krim Ada es krim guys Mantap Ada es krim Ini ada permainan apa ini Loncat-loncatan guys Ada loncat-loncatan Oke Oke guys Kita lanjut lagi ya Oke saat ini saya berada di Lampung Tengah guys Cuman ada di satu lapangan ya satu lapangan yang ada uh, pasar malamnya guys, ikuti keseruannya kita dari vlog. Hai, siapa namanya ini? Siapa namanya? Pak, mau beli apa? Ya udah, makanan juga. Oke okay, yuk, yuk, yuk, yuk. oke okay, kita ngajak bocil uh, jalan ya. Oke, okay, mau jajan apa ini? Eh, hey. kita mau berburu kuliner guys. Kuliner apa? Hah? <Sitosan> Oke okay, guys, kita mau berburu kuliner apa? Apa ini? Jajanan, Oke, okay. jajanan apa ini? Oke, okay. salah. Siapa ini, Mbak? Mbak siapa? apa? Linda. Linda ya? Asli orang Malang, Pak? rapi, Mas. Oh, asli Lampung ya? ini dari ini dikasih apa pak? rumput laut Hah? perang keras pak. oh rasa sokan. ini apa namanya Kerepes. Hah, rebes, Asli Jawa Mbak ya? Jawa. Jawa ya? Asli trapek kayak kalau nggak salah sih kayak apa ya, Guys? Eh eee... Apa sih? Martabak ya? Konsepnya kayak martabak ya? Bukan ya? Kayak, kayak, apa? kayak itu. apa? Kayak pinggiran martabak. Kayak pinggiran martabak. Oke, okay, baik. Mbak, dapat ide jualan ini dari, dari YouTube juga ya? Oh, iya. YouTube memang luar biasa, Pak ya? Oke, oke, jadi dia. Nah, ini yang yang mau beli ngantri, guys. Bisa dilihat yang mau beli ngantri, izin bak ya? <laughs> ngantri, guys. Ini di lapangan lapangan bola Lampung Tengah ya. Desa merapi ya, uh, desa merapi, guys. Uh. Hmm, berarti kayak lumbia gitu ya? Uh, Oke, okay. jangan grogi, Mbak. Mbaknya <laughs> grogi, guys. <laughs> Oke, okay. jadi buat teman-teman yang mungkin belum bisa atau yang mungkin menyukai uh, street food, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya di channel YouTube Bang�ai Saputra, guys. <gak> dia. beli berapa dua beli berapa satu, satu. oke okay, di sini juga ada Goklat ya uh, di sini juga ada Goklat uh, cabang entah dari mana nih yang dulu pernah kita review ya di, di video channel Bambang Isaputer ada itu Goklat Oke inilah kondisinya guys Oke. pasar malam yang ada di lapangan Itu ya Lampung Tengah ya Be -be -be. ini ada berbagai macam makanan sosis ya tuh, tang izin bang ya? Halo. Oke siapa bang ijin konten bang? gulung guys. Ini dengan Pak siapa ini? Dengan Bapak Ilham. Oh, Bapak Ilham ya. Apang hari? Apang hari bang? Perseu Perseu, Lampung lah ya? Iya, Perseu 5 Iya, jualan Berapa lama sini bang? Baru 3 minggu 3 minggu ya murah banget. bang Untuk kedepannya bang? Ah, Untuk kedepannya? Iya, semoga lebih baik aja, maju lagi ya ribu ribu sih Malam Minggu luar biasa, jangan ditanya. Lima ribu. Jangan tanya kalau malam Jumat ya. Berbangan. Ya. Beda lagi cerita kalau malam Jumat. Iya liburnya nggak bangira-ira? Ah Enggak Ada nggak? Tidak ada. Semua malam. Lima ribu. Jalan terus. Lima ribu. Berbangan. Oke siap. Terima kasih bang. Assalamualaikum kak. Izin ngonten kak ya? Iya. Oke. Boleh gak ini? Boleh. Tidak malu kak ya? Ini jalan apa kakaknya? kotak ya, oke okay, hmm. boleh deh cobain satu, ya, khusus ya, rasa apa kado, ah, apa oke boleh, dengan kakak siapa ini? Yeni, kakak Yeni ya, kakak Yeni asli mana, dari Utama Jaya, asli Lampung inilah ya, iya, terdapat ide dari ini dari mana, dari temannya, dari temannya. kau oh, ya medium tuh kayak yang medium udah berapa lama kak jualan di sini ayu tasnya tas sebelum apa ya udah semingguan lebih lah dua mingguan lebih. dua mingguan ya oh, tapi belum sampai pertama jadi mungkin pas malam baru seminggu itu aku baru masuk aku baru masuk gitu ini pas semalam udah berapa lama ini? udah satu bulan satu bulan apa oh, oh. Terima kasih banyak ya? Iya. Dipas aja. Thank you. Is upload di Youtube ya? Thank you. Terima kasih ya Kak. Sama Mas Desta. Mas Desta ya? Mas, ya? mas Desta asli orang mana? Saya asli asli orang Tulang Bawang. Asli orang Tulang Bawang. Iya. berapa kali ke sini Mas? Baru pertama ini. Pertama ini ya? Iya. Gimana Mas? Komentarnya atau mungkin? Uh... Okay. Uh, kurang, agak kurang menarik karena kurang besar wahananya cukup menarik lah kalau menurut saya semoga menjadi lebih uh, lebih baik lebih besar dan lebih memuaskan mas, ya, mas, ya, kedepannya. harapan kedepannya lebih Bagus, lebih menarik, terus lebih diperbanyak wahananya. Rumah hantunya ini kayaknya nggak ada ini. Nggak ada ini. Mas, masih ada yang kurang ya? Iya mas. Nah, banyak, mas ya. ya terima kasih mas. Dengan Mas Ari. Mas Iya. Ya. Iya ini, ini bersama teman-teman bareng-bareng di sini mas. Saya dari Seperti Banyak mas. Iya, atli Lampung Tengah seperti banyak. Kalau menurut saya sih bisa membantu buat rame-rame buat warga-warga lah Mas intinya. Kalau berapa lamanya sih kurang tahu, soalnya saya dan teman-teman semua ini baru pertama kali ke sini. Oh, iya, baru pertama kali ke sini Mas.